Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al alif fil makhluq hajatina as-salatu wassalamu alayka ya sayyidina ya rasulullah khul bi aydina qallat hilatuna Allahumma صلِ على روحِ سيدنا محمدٍ في الأرواح وصلِ على قلبي سيدنا في القلوب وصلِ على جسدِ سيدنا في الأساد وصلِ على قبرِ سيدنا في القبور اللهم سيدنا منا تحية وسلامة. أما بعد أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillah, Allah wa wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi produk kendu sedikit setengah jam pas tapi kan saya 6 menit tadi ibu hmm? ibu entes kendu apa uh, kencang ya? entes yang macamnya kendu apa kencang? kendu.. entes kan produk kendu sedikit sama aja jiru wakoni Sormali, tak kendo di sini, plus setelah jam pas pas siang, ibu ibu, udah ngantuk ya. Pulang plus kalau tak kenceng, gak pekendu macam itu. Sedihnya, ya itu sih langsing kok hehehe, ulti uh, pasti moco nih suka kok connect biasanya kan, emm, wah gak, <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> mas <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> Kau cuci opone kau puni, mau menawani onosipi pun pun kalau nggak terangke, naik nah pagi. Lampar haji, usah setengah jam, lampar haji setengah jam. Rungoki, kiri, rungoki, rungoki, rungoki. Alfi dikrihim, tangzilur rohmatu wal barokatu wan nafah. Urungaci, urungaci, si Partai Hanura orang mau bil, mulanya orang mau Partai Habis Pak Robin, wah bus. Allah bedikrim, Allah eleng-eleng bedikrim, eleng, kelawan eleng poro auria, nah, eleng ini berarti kan, ikut, ikut, ya, ini putih-putih ini pemalik itu Partai. Tangsi rumah bakal temurun, Arrohmatu biro Prorohmati ya Allah. Wal barokatulang biro poro barokai Allah Wa nafahatulang biro poro pepalingi gusti ammoo <tipasar> Paham? Iye. naik kok ini? Pak serang terus semua? Nanti jam itu patehatro memang masih gini? Kok ini? Iki, iki si, isi salat ilmu anak ini gigi nenek sangat di diwalcow ya mau jam itu lebih selesai sih jam itu lebih selesai mulanya seni porci gigi angger gitar eleng poraulia kemana ini kirim partnya ah, ya masya allah wish eleng ngirimi wah luar biasa dan ziru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 jadi ya, otomatis otomatis itu standar di pom sampai begitu maju setengah pintu ini, insya rahmat, Allah rahmat rahmatnya Allah nih kita mulu datang pengelolaan bagian satu. Liat, yeah. yeah. yeah. yeah. tapi mau sekarang terus para rahmat yeah. nah. oh, rahmatnya Allah. kari kari ada nah, yang mau Kerry Sampai Pak ibadah apa yang mopo, Pak ngaji apa orang Allah Ta'ala. ora rahmat uswaku. ibadah lah ibadah Tapi kuncinya Nabi dah, bu. Amal-amal mungkin orang bisa ngomong uswaku. Gue surah bat, watukun, si penasaran, gitu. Kaji Nabi, yang mari senyumnya buat usul, ujungnya aman kubur senyum lurus warga terus Illa ialah antahom madani Allah, rahmatin minhu wafat kecuali apa itu rahmatin Allah, kelamkanlah, yani kelihan Allah, kalau berani karunia, jadi kuncinya rahmat, jadi sama coba wah aku sengaji piton daun, Ayo bandel kemudian oh, jepangannya sudah bisa bersenang nyompe justru ikin ento rohmat di korau sehingga ngajinnya orangnya datang terus-ah terus-ah terus terus terus terus tak terus terus-ah maka ento rohmat dikusi jadi ah, no, no, no, uji nih rohmat sampai nih terus wah memang bagus sana-sahane ah solamnya tapi jangan bangga oke okay? oke okay? tak <tik> tingkat tingkatnya gini, apa singklatnya kayo? Usah, usah, usah, gak Ya, bagusnya, bukan konyong dan kocamakan. Ini peningkatan ilmu, justru semakin tiga, semakin bingung, Mbak. Nyong sing mulang ngeranye atau romatnya Allah, Mbak Ora. Nah, nyong sing mulang, kok ngaji. Wah, padahal ngantuk, Wah, sebelum dengmi. <tik> nyuruh sarapan, ramja, itu rubuh ber, mulane, pakai masa ramja. Jadi gua nih itu rubuh ber, tenang, jangan apa-apa. Orang yang cuci warung. yang jadi orang warung, guys, ya singwi pelik banget apa-apa yang bukan orang. Harapan, harapan dan harapan isi, harapan, harap arap supaya supoyo entuk rahmati gusti. Dia ya, coba nge-tanp mohon tambah, tambah ngaji, tanpa tambah, oke orangnya, wah, wah, silah, wah, silah, jamaah terus, boh, nyungap, tit, gila bokeh, gila bokeh, gila jamaah, di bawah jamaah terus, orangnya jamaah yang namanya gila semoga jama, sami jama, Tak cuma membanggakan hanya jama masih bilang-bilang jalan keluar. nah, nah, jama asik yang muiridan sing, yang muiridan sih yang ngaji sing, wah wasilah sing, iya, ba bapak-bapak -ba -ba ibu-ibu, lu biasa mau coba wasilah nih, gini, gini, gubal-gubal masih gini. Tahu tereng nih, Allah, Pak Tiri, tak tiru Pak Tiri. Ya, ayo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, guru ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tiru ya, ya, ya, ya, ya,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 Piranjep di Alorazda kita darahnya, lembaran okay. lagi mewakili bukan niki sinjau di bawah Pak Fathia, kan dia Oh, yeah. lagi mau pulau kopek ke, saya mau dibesar, saya ingin guru-guru. awet naik nyolong, tapi Fateh escape orang kaya, maksudnya naik terserah mengawet ngalamin timba kumel, Makai pun klo kopek tapi sekitar ini, sing pingin asalnya malamannya, akai mohon kopi kopi lani, mohon kopi lani, mohon kopi kopi lani, mohon kopi kopi lani, mohon kopi lani, kopi lani, mohon kopi lani, mohon kopi lani, mohon kopi lani, mohon kopi kopi kopi terus nangis sampai nangis nangis ketika dia saling nangis, nangis mulai begitu tapi tak begitu jam cincu, jam di jam senangin senangin, mulai, mereka lah, saja, tak nah, tepat subuh sangat senang itu, wis iki pimpino barokah entemurun pira-pira barokah iki wis dadi iki urung mulang rahmat tengurun barokah oh, oh. Alhamdulillah yeah. Pengtelu pimpinlu yeah, ye yeah. <laughs> wannafahira ora brupopo pare iki si. wis oh, apa oh. lamo keparege ora sing akeh sing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 Takut menyikpita repata tenangnya, ini Allah si tiga aneh, jadi orang. Allah si tiga ibu ini orang, orang. sing ayam ayam di saya berarti kan Terlalu ta so wis rubayih wal kini kok pak yudul ya berarti ki wasalamora sak ulak koyo la Itu wis ya Allah kuwi niki ayat satu, hmm, orang ada, satu lima belas, berarti orang ngaji ini, hehe, ya, komponangan ya. berarti dingin, orang ngaji, satu lima belas, jadi satu dua belas ini. Alhamdulillahi Kalau nillam Kalau Rata guna naikti ono sopo shiro Iku minal marjumina. iku setengah seking wongkong kanti brandemi watu <tuh> 16. Kau mena pino kodomang sui ceratu Sayaktien shiro orang mereni angon hirot cerita itu No, shiro mesti bakal kelebu kolongane wongkong kodoh dilempari watu Utawa dipisui, utawa dibandemi watu Nabi Nobis berjuang ngawan mengi esok sore tapi kaum kawan kawannya malah dong malah dong ngekuyu Malah ngancam, ngancam. No, Kau oh, ini terus-terus ke omonganmu ngejahin nyong nyebab pangeran saya pangeranku Awas weh, ah, apa time ini? Me kata ini kaya oleh abu matanya mau simpon iman maramun Oduh. jadi ternyata nabi noh berjuang iku mau simpon iman karo nabi noh Nek di ngertani karo mau simpon iman di paten iman noh berat, berat noh mau sayo Ringan. Bapak Ustaz Iman Ibu Iman anae langsung Iwis iman, iman, aman Menyet iman karuna bino patani iman karuna bino patani bogo-bogo sing opo dimontor monco neboro sing ponso <tuh> ah lain di kok iman karena puru kata iman tapi nopo kata lagi nopo diancam naik lagi kok terus roket kok tak koyo kayo uang sih diiman marah betak pateni deh piro nggak teruskin ngono tak tak teruskin abis begugu sana Allah alamku tak teruskin orang isap, orang isap akhirnya diancam si pukulnya bingung putus Aksa. putus asap, surat kuat akhirnya dungu marah pusing oh, kaya sampah munung Disney terus, karo bujune Be? terus punggur, dunaknya terus punggur okay. ya, orang kuat terus nyo panggul ya panggul ya panggul nyo akhirnya diterke jauh aneh Usahin orang, sulawung satu tahun hanya gue bolong puluh, tahbaini ini qainahum fathahu wa al فأجيناه وممه في الفلق المشحون ثم أغرقنا بعض الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربنا wabagalamu al-azizu al-wahim wajah oh, astabu raji mudah dan sejatos kaum Igun kanda puni, igun gorong ake sopok kaumie engkau loh. Fathah mokau mutusia panjenengan, fathah monggo monggo muki kula turi mutusia panjenengan peni ing dalam kandar insun ing dalam kandar skawo penaum anawas kai kaumie, pat ankati mutusai istu. Wadah cinilan mukah jela matake panjenengan ne engkau. Waman lang tiang-tiang ma'i ya'i ma'i inggang sarang ka'ulah Minal mu'minina Saking tiang-tiang inggang mu'min Fanjainahu ma'u filpulg Fanjainahu ma'u klo jelamat Tapi sopeng sun ing na'binu Waman lang wang wang ma'u kang fil na'binu filpulgi indalam perahu al-masyoon Kanti kebaikan mau pernah mau kuliner mereka sok diusul Allah batu eh dalam sausin amanake uang mongeng kau eh dalam perahu alpatina engkang keri keri usurat matu nabi Nuh matu marang kalau tarat doa dalam istu kaum dalam sami yang korakan datang dalam kusti. Mugi-mugi panjenengan -mugi dalam paring putusan syaistu kan tawis dalem lan kaum-kaum dalem dalem itu loh lan mugi-mugi dalam paren wilu ceng dateng dalem kan tiang-tiang engkang sesaranya dalem ikih buni kau poro tiang-tiang mukmin misurah pat dongok di dunia tau juga nyongkwe Usura kuat, pion, dong, ma, bo, dong, dong, dong, kuat dong, dong, dong, kuat, tenggong, kuat, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, orang dong, orang dong, orang dong, dong, dong, dong, orang dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, ini tonggok mana minyak terus semua gol dino pesak, pesak, pesak, pesak <tuh> kan? sama yo pesak, pesak tak tuh iya pasti ibu-ibu mau ibu di, pesak, pendek, beri rebek mesti kan dia cengkel, rap, beri rap, beri rap, beri rap, beri rap, beri rap, beri rap, teman-teman memang rusuk ya nih, wah luar biasa. ya Allah bila keputusan kepada kami ya Allah bukalah pintu keadilanmu ya Allah jadi faktah bayi niwabainum fathan itu masih meminta diputuskan dengan Allah Ta'ala keputusan ini pun jeningan mongga kalau aku tinggi jeningan, berikun sekali jeningan bukalah pintu keadilanmu ya Allah di mana keadilanmu ya Allah, turunkanlah siksa kepada mereka ya Allah, <tuh> dan bukalah pintu-pintu keadilanmu, pintu-pintu kenubrahanmu, pintu karuniamu kepada orang-orang yang menghakinya ya Allah. Kau sih, kau yakin, masing-masing imanmu kau jadikan seksok musim, lah iman kali kula mau kau tipuan paringi kenubrahannya dengan musikin apindo. Sanggup surat batang. tapi orang. Prima malah Muhammad. saya, kok tak malaikat, ini kurang mati malaikat. Saya bekerja sama Ah, dari kaji nabi, kaji nabi Ini arju An Allah Min Di ya. dan, ya. Aku masih mengharapkan di Allah masih mengharapkan engkau mengeluarkan duriah duriah mereka dari asrap asrap mereka orang yang mau beriman kepada Tuhan Allah, jadi sih kajidabi nabi harap nanti ya. jadi siapa nak orang anak tabeng yang jauh di buaya kecepat, nak anak tabeng tambeng berbut berjuljak, siapa kurang sih sih terus tambeng berbut berjuljak Kan Tambeng becik ya, anak anak setan. Lah pulang anak setan siapa yo jadi lanang sih, Pak. Tuh, gimana kok ya? Oh, lenje, petrek, genjeret, lecet, wah, aja dia mah ya Allah. Tuh, ya Allah, siapa tahu ya? Keluarkan cucu saya dari mereka yang baik ya Allah. Nah, anget deh. Nah, pulang sini anak Pak Tuh, lenje, Tito, kee, santri, gini loh, eh? kee, sampe lebih sengaja aja nilai, oh, wah. Harry kita menerima aku menerima aja saya istri ikut orang lagi, jam sepuluh banyak usaha jadi ini ngomorin main main gue tak tahu nih lewat kamu nih anak wah, pagi, apa sih apa sih bang, jiwa cake bun-bunanya apa mau ina anjar peng itu mau <tuh> gitu. nih <tuh> oh, oh, iya. oh, oh, kita mau insya oh ya kita mati Pak tambang gue apa? Gue ditukai, okay. sing tandung ditukai okay. sing soli Ayo lanjeng, kok okay. tandung okay. Ya, murah marek Separa tambang, parah sebenernya suge Lanjeng, suge, tandung Diltek gimana? Ya, murah marek di Murah marek ga apa? Is murah marek ga pada? Naik lanjeng, itu isi sing soli Naik sing bedut, itu isi sing soli sing <tuk tangan> ya allah jadi mendooran nyaluk di hukumi diri Allah lafartah kiloro, faqhay sisi ni karan umong kafir, ni disiksa ni kapan karan umong mumin, ni dibukati pintu kenugrahani kuzi Allah iftahlana abwa besanawati wal aru atau ada iftahlana bil quranil adhi ini bersama-sama untukmu Ya fathah, ya alif, ya rosyad, ya karim. Iftah lana bil Qur'anil albi. Sabar sahabat keluarga, sah pelanggan, orang sih sholat, orang sih soliha, orang sih tabung, orang sih berdua, orang sih naja. Lagi, sabar dulu. Iftah lana bil Qur'anil albi. Ya fathah, ya alif, iftah lana bil Qur'anil albi. So eh? Ya, lagi lu persoal sama gue. Eh, apa ke? Ya fathah, ya iftah lana. Nah, di Qur'an al-Azhin ya. yes, yes, yes. kebuka Al quran insyaAllah monggo jadi tulatan yang bagus-bagus Allahumma jadi teman-teman gitu lanjut monggo jam 10 doang nah, tak, tak, kenapa <tuk> <tuk> Lan wong wong sing bareng karung ingsun. kok bareng karung ingsun nanti Lang wong wong sing bareng karung ingsun masa dan nang keimanan sing iman karung ingsun yaiku apa wo wong wong sikso sing bakal dikenaake marang kong -kong sing orang iman. Wanacimi, ai ma tu aldiu bihi alkalinah diaman ya, nabi perkoro simpan jadikan kelaun sebab mau no, perkoro kini datang tiang-tiang kafir. La, waktu itu sing iman datang nabi nuh yaiku kabih ono wolong Sing wolo. simpatan puluh sing puluh wabur. sana tuh, ketahun, ya <tuh> mulai nih, olah satu, bersih teh olah tengah jantung, tengah jiwa limau, olah satu, limau olah sepuluh tahun tiangmu, oh, sepuluh, sepuluh tahun, olah pikir, sepuluh, sepuluh, <tuh> mulai saya yang nyong, ini yang nyungsanti pak limo ya, pak ora walu ya, pak ora sepuluh ya, pak ora akai ya, pak ora orang berkulit ikung oh, urusan ikut si, allah tuturusan ya ini tuturusan guru nih, urusan allah Ta'ala alam, banker ngaji orang si allah orang yang si, allah sehingga percaya keu. barang nabi Sing telah sama itu hati hati ya Kalau nabi nabi, sing kok iman, iman karo nabi iman, karo nabi <tuk> ngomong pak karo nabi, iman karo nabi yang walihah, sing sing sing, sing iman lo ora? Singiman bangsa nasdem, bangsa singiman orang hiji, singki sing singongonggi. Saya nanti bakal nengok nanti nonggong. Ah kalau nggak sembong, nggak tak Malah malah di. Ibu, ibu, Oh, lah Dongeng karo belojok, karo belojok pindang, dongeng di biasanya pernah rumah dongeng belojok gue nih, dongeng jembar, dongeng biasanya kena jengkeng, nanya gitu, nongong, nyo ngitung, Kalau itu loh, motor mampu, ya, opus ya opus deh, hasilnya, izin, kela emang gak marah dong, Ayo, aja ayo, kandang ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, telu ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, itu ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, pengajian pak maka pengajian di karung beli dakok koin orang mah kok andringan nih mau itu sih sih takutin takutin si masih takutin mana? Astagfirullah, kan bayarin. Karung kering baru beli bumbu baru uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, agak gak mama alhamdulillah <tik seger, <tuk> eh? karena gitu. ini, sekarang <tuk> saya sudah tahu, kan? Punya utara, untung, tapi tadi, tapi karena orang itu punya itu, jadi iya, orang tahu, karena itu, mabuk, pramus, mana yang pakai ya, eh, geng, sing, bermasalah itu, tiga jari, jadi, <tuk> sing, gini, orang-orang, -ora. pramus, so, Wahilah, wahilah, Fadilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, Sing wahilah, wahilah, Sing wahilah, wahilah, wahilah, Sing wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, wahilah, Ya nata tahta falam yubniya tidak Bojone napi no, karu kuconi napi no, merko, khianak karu napi no, lege orang, akhirat dileporki sing milu nangkapan aranya kuconi, iam, iam, iam, oh. iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, iam, Jadi iam, iam, iam, Zal Nabi napi aku, ini di selamat lagi, e dalam kapal kan tiga kelawan ke hayawan, mano, lan posisi perutik, perlu tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ya tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga,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 rapido mo mojo bismillahirrahmanirrahim kita lagi sidahin lagi kiri ingin beresli kita siapa hajat hajat mojo bismillahirrahmanirrahim Al-Basmalah, Siti, al Bang, kau pintu, orang, kau cowok, kau cowok, kau cowok, mau cowok, kau apa kau tuh, kau cowok, belum pintu, kau cowok, kau pintu, kau cowok, kau cowok, kau cowok, kau cowok, kau cowok, kau cowok, kau cowok, Bismillah, bisa <stag> Orang malaikat, nyamar jadi pemuda sebuah kusga gah pada Nabi no, pulau mirang telah sejalan beda negor kayu. Iya, pulau gorgel. Omong go, lah tapi berikir nego nego beda apa borongan apa harian, buatan borongan, buatan harian. Masuk deh, pulau lillahi ta'ala, ita Allah. Orang malaikat ekwas orang mana lho dan yang makan yo, dia nak buruan kita bagai. Mulang tu kan makan itu. Jom makan, jom rokok, yo makan, makan. Orang akhirnya malaikat apa? Nabi No, bingung tak terangin bis kan? Tidak terangin. Begini yo, naik cari bibu ini kan? Abg, hampir munehlas. Nabi No bingung. Anaknya Nabi No mung singgi dari atik nah Namin atik, pemudaannya oh, papa, gali-gali nih, apa nora dia bebek gitu, idapin dong, monogoro, bingung ora, bingung buat kendiri, bi. anak indah bulu cici tak ada bebek, ewang warna papa, pria, ora, remuk bunguk, lah nek waduk, papa, lanang cici, orang kayak gini, orang apa yang ala Lanang ngomong nih, nyong ya nih? Yong, mama sopir, nyong naira dong, moni. Bla, ibu, banggang, banggang, banggang. Aduh, umpama nih, umpama nih. Iki umpama, kalo papat tip iki pisong, lorong yang marina, wacel papa tip, dan tip ucu nih. Nyong kape, nyong raga iki. umpama di umpamo tapi kan orang nyong siji iki tapi mana di mau dua kali bismillah Pengin tak terang saya bumbu telingi, bodol tak terang, ukuran kelepo, ukuran umur broto mio, broto cikong, cikong kape, akhir juga pegel, akhir terang tak terang kelepo, akhir juga tak terang kelepo, akhir tak terang kelepo, akhir tak terang kelepo, akhir juga tak terang kelepo, akhir juga tak terang kelepo, akhir juga lepeng satu sepak eh wu pulau gede beda bangsun lana binom entah masih pak pingin dianaku minta tak git iya tak izinilah tapi dikudumuh alhamdulillah bocuk rosai nabu tapi waktu kekirangan ini selunggar nanti lho nombor sifat yang kucing kucing kata oh berarti duduk butuh anakku kita cek nabu berarti duduk anakku kok mana kau tak kurang aneh anakku orang orang kukuin Anak usulnya, kucing, nah, kucing masih pri, loh, anak usul masih kucing nih bu, menerima Jadi, di tiga, tiga istirahat secara, usulnya amuyu, burku, lasuk rokok, bawang batur, bawang bawang aneh, bawang batur rokok, cewek, bawang batur, cewek ya Allah, la waktu itu iki, jawa iki, itu iki, jawa iki, waktu, ada masanya justru waktu kini tak betul aku penting aku cukup-cukup seneng batang kira-kira lagi bingung apa dimasak lo sambil Mesti sampai kejujuk, orang kurang keren, orang kurang kurang aku sifat kok, apa apa sifat nih, masa sih, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau punya, nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang nyambung, kau yang <tuk> di sambal Anu kamu <armor>. tiba <tuk> di sambal kek, <armor. tuk> di sambal apa yang mau tayo awal nanti? Bisa lagi jadi kunci. Si la rem peloro, beres, tapi beres sih. Di misalnya, jaran-jaran nih, maksudnya orang yang istirahat, itu Orang Cina <tik> punya usia Yo punya cinta jauh punya orang Cina, Musura, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Saya, tapi Musura Cina, Musura 10 Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura himan. Himan, himan, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Musura Cina, Inang karo aswati la satu hamil. Suara sih murah pena, ini suara dikinang berkayang harapinah. ngomong kita harapinah. Oke. Jadi ngomongnya mau sih tapi nakupen teri panas. leh keharitua itu. Biar nih ngomong Contoh nama nipu jadi sih kamu pahit terus Mas kaya, bisma tuh tak biasa. Iya, apa enggak? Aja, jalanmu enggak mau meng. Makan apa aja, tirung Tidur mau ditiru. Mas, Mas, Mas Ari, suatu Mas Munira, Pak dahar saya itu mau mati. Iya, po? oke, ya? Bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, api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 kita masuk Zeti juga gitu, ya saya tahu ya tadi, kalau orang pergi lokoki koki koki ki, pula, kalau tipis-tipis sambo, kuburan si burung, lah kau jatuh ya, kirim koki orang kerja, wih, carilah nanya, ketika pulang aku rapi ini, kau ingat gak, payah, ya cokopengannya, kuncinya kalo kalo kalo tamu, kalo tapi kalo kalo kalo kalo <noise> oh, <unintelligible> kok <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> tipis tipis <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> putih <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> nabi <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> insya Allah berbuka baring umur panjang Bismillahirrahmanirrahim Agus Agus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma s.a.w Allahumma fa'na bima'an dan hawa'na bima'na yang fa'na wa'na wa'na wa'na wa'na ya fadda'u ya alim ya rzafi ya jari iftah lana fil Qur'an Rabbana la'ilmanana illa arhamul Wa ala muhammadin umurina hajatina yang syar Ya manmi amulat uswaya man aswab usnah Ikhbatna wa fatahlana wa fatawadadana Bima habita bidikraw Fainaka gulta fi idal aziz Al-Nazal alaqa al mursa Inna mazalna bidikraw wainal wuhabidun Allahumma salimna Min afadid dunya wa dakul akhrab Ya kafi ikfina ya Allah Ya khami amina ya Allah Ya rizak usulna ya Allah Rabbana adina fitna asana Wa filah kudasana wa padadabanna وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله ربي